Ok, Assalamualaikum guys Aku, Akmal, Escape in the House Musim-musim Kevin ni Aku nak buat satu konten Makan Maggi Mereka tengah tak ada duit, aku tahu Malam ni, aku bagi mereka makan Maggi Ni, aku bukan nak gebang lah Ni, aku bagi duit ni, itu duit ke Maggi <laughs> Eh, betul lah aku cakap <laughs> Betul lah Ok Ini Maggi yang aku bawa Yang aku beli yang aku beli tadi ni, Maggie ni pedas gila aku tengok Sekejap lagi aku nak masak Aku nak tengok siapa yang biaya habiskan Maggie ni Aku bagi duit Dah, bukan nak chong okey tak, tak, tak percaya dekat dekat video yang lepas pun, nama dapat kan? 300 lebih kat aku Habis makan ke okey guys, aku Daniel Sementara kita tunggu abamal Amal um, Nak main masak-masak kat dapur je Dia masak, korang punya Maggie So, aku nak tanya dia Kau ada tak pengalaman kelakar sepanjang hidup kau? Tak suruh, tak ingat Walah Aku tak ada. Kalau tak ada pengalaman kakak, benda menyedihkan mendehkan lah dalam hidup kau Selain daripada masalah family Duit aku habis Walah serious, haram betul lah Sedih lah tu, boleh takde Ada tak benda seram yang kau pernah alami? Tak ada atau aku nak cerita sikit lah. Tidak makan di kedai. Duit aku. <laughs> aku sakit hati tau. Dah tiga story dulu main-main. Okay. Bagi aku lah. Okay. Tadi, lepas. Lepas maghrib lah. Lepas aku solat maghrib tadi. Ada orang tiup tadi aku guys. <laughs> tak. Aku serious. Aku tak main-main. Adil dekat belah sana. Aku dekat belah-bawah. Bawah kaki. Eh tak. Dia dekat atas sofa. Kaki dia. Ke. Ke. Aku, aku kat belah bawah, tengah sandar Aku tengah main phone, tengok, tengok video Video-video pasal Huawei kan Ia tiba, ada orang tiut keling aku Serius, mate ah time tu macam lah Betul-betul Lepas tu, semalam time kita orang nak camping Tapi tak jadi camping, kita orang camping kat rumah aman Tak jadi camping Time aku nak reverse, nak alihkan position kereta tu Adin dekat Bonit Haa, ah, dekat boot belakang Duduk kat atas tu yang masalahnya sekarang, bila time aku nak masuk tu Eh, aku nak masuk tu Aku nampak Adin tengah berlari di belakang aku Tapi padahal dia kat atas, kat tebut Sumpah, eh aku Tak lah Bila Ammar dah, lepas tu Ammar cakap, Umi dia tak pergi tidur Tidur kita orang kat kemping kan Aku nak balik, tapi aku rehat je Dalam kemah, dalam kemah ada bau macam Kemian Bukan bau kemian, kau tahu tak bau Bau Bawah hanyi, bawah hanyi. Macam bau ayam mati tu. Yeah, macam kau cerita itu. Ah, ha, bawah hanyi. Serius, aku tak main-main. Aku sumpah. Aku bawah hanyi. Tapi aku tahan. Aku tutup mulut, guna guna kan. Aku continue uh, my phone. Pada tiba Abang cakap, dia tak henti keluar. Aku keluar macam buat kemah tu Tapi yang masalah yang sekarang, dia masalah utama. Abang Amal tak sia-sia buat begini. Hmm. Lama aku tunggu ni. So, kita continue macam lagi. Satu, dua, tiga. <laughs> Okay guys, ha, ni tadi kita tunggu tadi, aku nak masukkan ni Ni belum masukkan lagi, pedas gila ni <tuk> Dua, Okay guys, tadi tu aku gebang ni aku cakap siapa yang menjaya makan ni habiskan ni Aku bagi duit kan, tapi ni aku gebang Aku nak bagi mereka makan siapa yang paling cepat habis Aku bagi masa seminit, okay, ni aku tuang Ini. lah, seminit Ni aku buka ni, seminit aku bagi masa kalau tak berjaya habiskan dalam masa seminit aku tak bagi duit. Aku ni kulit epine tu ialah ni. Okey, ni aku dah buktikan dah, dah masuk habis. Tinggal bancuh je. Entalor je. Okey. Ni. Sedia seminit aku bagi masa. Siapa yang boleh menang aku bagi duit. Okey, kita mulakan. See, dah seminit. Oh god. Hmm. macam kok Aku dah cakap, makan seminit tengok dah sampai batuk-batuk dah. Okey. Masa dah nak tamat. Masa dah nak tamat. Masa dah nak tamat. Sudah set jam. Okey, tampaknya kemenangan pada Eden. Kemenangan kita. Dia telah menang malam ni dalam konten ini. Ya. Yeah. Okey guys, ini aku dah janji nak bagi pemenang kita Adin. Aku nak bagi duit ni kat dia uh, Aku nak tahu dia nak guna untuk apa Yang aku tahu, jangan guna nak pakai duit untuk mesin Jangan beli nak main. gondom Ok guys uh, Aku rasa sampai sini je video kita pada hari ni uh, Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Aku Daniel, let's keep in house Peace, Assalamualaikum